Lebih cepat lebih bagus. Ambil aja posisi itu, matiin Cukup 10, mati. Atur dulu posisi di penontonnya. Luar biasa. Ya penonton tolong ya, buka-buka sedikit, Bu. Saya ini pantang terakhir mohon kerja penonton untuk mengikuti arahan panitia. Mundur. Sudah kami Ya, mundur dua meter. Mundur dua meter, 2 dua meter. 2 meter. Ya, 1, 2 meter, terus 1,5 setengah. 1, 2, 1. 2, 1, 2, ya, Mundur lagi. Ya, semua korun Ya, Ya, di yang ini makin. Tahan dulu Pak, tahan dulu di di dulu dia. Oke, ya. Terlapis, lengkap, siap? Penontonnya yang belum siap nih. Mundur dulu Pak. Mundur, mundur, mundur. Oke. Ya okay. ya. Ya. Kita mulai hitungan ketiga, persiapan <swebira> Tiga, dua, satu tarik, <tanda>, <tanda>,